Gue tuh salah satu orang, PIN mm. Yang mau Yang mau, tadi niatnya kayak tahun depan lah gitu sebelum PMPL Mau nyari kayak Komunitas gitu? Investor gitu, gitu lah, info store uh, lu mau buat? Yang bener-bener kayak... kuat banget Jadi gue pengen ngumpulin tuh player Bener-bener uh, dari PUBG sisi ke di PUBG Mobile gitu uh. Tapi, tapi itu baru terwujud kalau hanya dan jika siriannya <laughs> <demands."> <Jasmine> <strictly> <Misalnya> mah, wah, alik, anjir, ya kan? Gila, gak? Gila, kan? Gila, gak? Tapi cowok lah, gila, co Kalau bocor, gila, kan? pakainya aku enggak nggak boleh masukin frame gitu loh enggak boleh masukin frame gitu loh wah Alex sih ini kayaknya kalau kita kasih salah satu aja ketahuan kan Mang Daniel ya gak sih iya iya jangan jangan jangan, jangan. jangan. Udah ini udah udah tapi kalau ini Alex sih Alex kan <laughs> wah kacau gue <laughs> gue Gu bisa nggak ya nahan buat ngebocor jangan jangan Mang jangan langsung <laughs> aja Tikai. Gue me... aku bangun <laughs> Kita bikin grup gimana? <laughs> <laughs> Gue kalau bikin grup sampir bisa kali, puluh ribu membernya. <laughs> salah nomor kirim ulang. Waduh. Hari kita main tebak-tebakan, guys. Kenapa dibacurkan? Ya nggak apa, apa kan, bang kan ya tahu, udah kenal lama nggak bakal lah kan nggak kalian, so... dia kan gak goreng -goreng ya kan nggak suka goreng-goreng kalian? Eh, gue gue goreng-goreng pin tenang aja pin santai. <laughs> <laughs> Tapi gue nggak akan inilah. Yang ini Busa jangan. Gue. Ntar lu ntar sabar-sabar. Tenang aja. Keluar presiden gitulah. <laughs> dia macam gaster tiba-tiba ada lampi bakal Makal ada lampe nggak sini kayaknya bang Del? Karena nih bener-bener ini kan harus di ini gitu, disembunyiin gitu. Kalau menurut gue sih kalau ini kira-kira ini kah? Apa? Sudah sudah fix kah? Belum, masih trial, cuman di CGH dulu dia. Ya, semoga lancar sih. Dia habis dari gua. ini soalnya emang Nel, dia kan dari luar kan. Astaga keceplosan lagi. Dia habis karantina kemarin. Astaga keceplosan lagi, Cuk. aduh itu harusnya gue wa aja tadi ya bilang dari luar tuh ya bisa nebak dong orang ne awas awas iya dong selalu kah gue cek Enggak, tapi guys, sebenernya Aduh, enggak usah lah. Enggak usah ketebak, Bang. Ntar satu huruf aja, ketebak pasti. Nggak, gua nggak mungkin kasih huruf, gua iya. kasih huruf. Tapi ini lah worth it lah. Tapi ganti siapa dia? iya kan? Masalah. Dia salah satu yang agresif juga, kan? Menurut lu kan, salah satu player agresif juga, kan? Makanya kayak bingung juga, gua. aduh jangan sampai ke gocek guys. Iya, nih guys ya, gue bocor ya gak apa-apa Orangnya itu Jonathan guys Iya iya, apa aja Jonathan ya, ya. Jonathan guys Jonathan cowok Jonathan uh, Exposure number one Dikit lagi di klub nih gue nih Layar kelima Yon dari luar Gue cek, dulu Mereka banteng kumis sekarang deh Emosi nih netizen katanya sabar bang emosi mulu menurut gue sih termasuk uh, inilah victim sport. siapa yang gatau lah gitu berarti klan-klan victim gimana sekarang klien-kliennya gak tau banyak banget itu kliennya kan iya bukannya si Don donald tuh yang ini guys yang apa sih yang punya Cok. punya Ingat pin jangan disambah lagi ya kalau mau turni <laughs> iya veteran lah Victim benar-benar termasuk awal awal juga lah rame dan kalau gue mau naik satu lagi tapi aduh nggak jadilah nanya apa nanya apa kalau yang sebelah ah apa sebelah apa belum ada official apa gitu gitunya belum ada ya. Dikit lagi harusnya, gimana hmm. tuh? tuh. Kalau kita udah nyambung lama tuh, chemistry dapet guys. Ngomongnya cuma kata-kata ya. itu, ah, <laughs> langsung dapet yang pindah ke SGX Donald. Kapan cuy? SGX Donald, cuy. Ini kan ini mau mau, kayaknya dikit lagi ada starian deh, guys sebelah siapa sih gak bisa guys itu chemistry namanya guys yang barusan guys itu Alvin langsung ngerti itu kalau belum ada chemistry belum ngerti itu hahaha ha, ha, gitu nggak bisa sebelah itu siapa tuh adalah pokoknya Oh yang di SG itu Nandi ya Nandi Dondal. bukan Donald ya Nandi tuh uh, pasti dia masih di victim dia analis apa coach kemarin uh, coach coach Yion enggak masuk server enggak enggak pakai software guys. Yion ya Yion kan ininya BTR. Itu nama tim kan Yion itu. Uh... Iya, nama tim. kasih inisial lah. Hah. Enak aja kasih inisial. Inisial kapanis Inisial kapanis manis? <laughs> SIMA inisial PT Wear. Hmm. Ketebak pasti kalau satu inisialnya itu pasti ketebak. Bukannya budget coach player, budget player. Udah, nah, udah kita lanjut-lanjut berapa bulan sebelumnya kau tahu ya, victim ini akan selesai karena kita tahu victim ini ya. kan benar-benar salah satu veteran lah di dunia sport aku aku malah tahunya tuh kaget kaget gitu kayak kita kan awalnya kan udah doauman gitu kan kayak sebelum dililani kayak tiga minggu sebatu ada omongan yang awalnya kan genta kan yang dicetain kayak gitu kan Awalnya yeah. genta. Nah, awalnya tuh kita ditanya per tim kan siapa yang mau pindah gini gini gini gitu. Aku jadi waktu itu aku mau kan kayak udahlah mau coba suasana baru gitu kan. Nah waktu aku mau pindah tuh, ini ceritanya ada dililan sama salah satu tim PMPL yang harusnya season ini degradasi, degradasi grand final. Nah, aku gak bisa nyebut lah ya. Tuh satu, yeah. udah udah kayak gitu kan ternyata masih hmm. ada lanjut gitu loh, cuman Genta nih udah deal gitu, jadinya Gentanya tetap ke BTR duluan, kita masih jadi ending-endingnya lah satu orang, eh lah tiga orang buat ini kan buat ngisi satu kan, coba coba tiga orang gitu kan, trial trial trial, terus kayak nggak lama gitu, akhir-akhir nih kan yang pas deal dealan gitu, hmm. uh, apa sih namanya baru, uh, bentar, bentar bentar, bentar kamar lagi bentar bentar, ya, ya matiin, matiin. Bentar, bentar. Bentar, bentar. bentar bang Dela. Lewat hmm. mulu nih, heeh, oh, bukit bukitnya pintu pertama di Indonesia Iya, yeah, iya, yeah. nervous, nervous. Eh. udah kan, huh? udah, udah gitu kan. Terus tiba-tiba tuh, kayak pagi-pagi aja gitu kan, nakboard tidur gitu kan, dapat omongan di grup. Guys, kita gak bisa ini ya, gini, gini, gini, gitu. Udah gak bisa gitu, udah, udah, gak ini aja gak bisa. Kita biar kan, kayak uh, kalau emang mau ini ya udah pindah ya boleh, kata gini, gitu. cuman dijual, bla bla bla, gitu kan. Udahlah, ada di lagi ke salah satu tim. Bentar, Tidak. sebelum itu apa hal yang lo rasain atau ketika denger itu gimana? Pin gua kaget, awalnya kaget kan? Gua kaget kan? Gua di satu sisi, gua ya pengen lah coba suasana baru gitu kan, karena gua udah beberapa tahun hmm. gini kan? Cuma di satu sisi, gua udah nyaman juga di sini, Bang di satu sisi karena ya pasti. gua dari awal kan udah nyaman banget lah di sini. Pasti pasti, berasa uh, gitu. ya udah gitu, kayak kaget, kaget sama ya, gua ada pengen suasana baru aja gitu. Ya udah pas hari hatulah langsung bener-bener kayak awalnya kan awalnya tuh ke BTR. Karena nggak tahu kan kaget kan. Awalnya tuh ke salah satu tim yang pernah main PMP. Tapi lah. Tapi main. Oh. Nah. Kan oh, kode. Oh, Dia <laughs> kode. timnya pernah main PMPR sih mati sempat main. Udah ada dealan gitu kan. Oke. Okay. Sama sebelumnya juga tuh sebelum yang ini tuh pernah mau satu tim juga. Ke tim yang emang nggak pernah main PMPR sama sekali itu menarik sih terus berarti uh, kurang lebih ada dua berarti ya uh, ya kalau buat aku personal sih aku ada sendiri kan yang aku bilang itu ya, loh ya. karena sebelum aku di ikut ikut setim ke BTR gini aku mau pisah sendiri gitu loh bang Del karena Tadinya. aku pengen nyoba suasana baru kan aku pengen Aku tuh inilah apa ini coba-coba suasana baru aja gitu kan. Aku ada minta kayak gitu, ternyata ya BTR yang mau setim, jadi ya udah. Yang sama aku nih tim yang pertama itu yang aku bilang udah diilan gitu loh sama aku, yang sebelumnya gitu yang gantakan ke BTR kan. Jadi mau dipisah gitu aku ke sini gitu ke salah satu gini gitu. Gue tuh salah satu orang pin yang mau yang mau tadi niatnya kayak tahun depan lah gitu sebelum PMPL Mau nyari kayak Komunitas gitu Store gitu, gitu lah, info store oh, mau buat Yang bener-bener kuat banget Jadi gue pengen ngumpulin tuh player Bener-bener uh, dari PUBG CC ke di PUBG Mobile gitu oh, Tapi tapi itu baru terwujud kalau hanya dan jika uh. <laughs> <laughs> Siriannya <in> mau walaupun itu susah terwujud ya, ya. Riane kan kembali ke Rian bukan soal number ya. sekarang Rian ya. tuh bukan respect respectnya sama dia ya tuh sih. bukan bukan soal angka Rian tuh bukan soal angka men padahal kalau dia bilang dia cuma mau mikirin angka dia udah main pasti udah streaming kalo lah juga jujur, sekarang dia rajin ya kan karena dulu dia iya. paling inilah dulu kan Nimo Raja Nimo dia sebelum PUBG M masuk ya Iya nah, dia sama ini dulu ya. dia terus Bang pen juga kan ya. pertama awal-awal di kalau kita bilang itu Ya juga. tapi seneng gak masuk bateria, seneng lah cu, Masak kalian nanya sih Seneng lah, dapet Udah... tim baru juga, iya. suasana baru Kurang proud apa aku Nih kalian lihat nih ha, the best minuman yang pernah ada di muka bumi Aduh lemes banget lagi aku nih, capek nih lah minum ini Anjay uh, Segar banget cu Alpin yang gue kenal lu gak gini men <laughs> Belajar Gua soalnya banyak blunder bang dari awal-awal stream kemarin kan Gua ditanya mulu, pin HP terbaik apa? Gua sebutin HP gua ya kan, TY, iya. TY OPPO, TY OPPO katanya Jadi sekarang gua gak bisa lagi dikocek Iya mau gak mau harus belajar ya iya. kan Harus beradaptasi lah guys Pin lu minum apa? Gua sebutin kan Gua lagi minum produk ini nih Oh, TY, TY, REDBULL, TY, Red Bull, Jadi gua udah belajar kan Jadi gak boleh asal ngomong sekarang lagi Kayak mana? event kursi gaming aja gitu Pin lo pake kursi apa gini, ku sebutin kan kursinya kan Salah ngomong gitu Oh, T.Y. T.Y. Indaci, T.Y. Indaci katanya gitu Gak boleh salah ngomong, bah. Tim yang gak main pempel sempat 4 tuh banyak, guys, bukan nifos doang Pada bilang nifos banyak, Cuk Tim yang gak main sempat kemarin tuh bukan nifos doang Kayak Ivos sudah cukup kuat deh sama ruster iya. Dia banyakan BD kalau Ivos tuh Masker kamu apa bang? tanyain dia masker ke apa nih. Ba Bagus Nih, lihat gak nih Dari namanya aja udah berkah Kan gak kasih nama itu adalah berkah nah, Namanya oh. aja udah bagus <laughs> nah, Naikin gaji besok ya kan, Setuju kan naikin gaji kan Player kelima Miracle dari Geek nggak hmm, ada yang mungkin Halo ko Ed, Miseri minta naik gaji, amin Amin. <laughs> Katanya belum lagi terima gaji pertama Mau join tim gua nggak? pin Squad G. Itu ajak yang moza-moza itu loh kalau mau Squad G. Lu tau moza-moza itu nggak Bang Dale, ada haters Bang Dale Di semua Terus? ini dia, di Jungs, di gua Di semua anak BTR dia ada diknya Moza Double Z. Nah itu kalau mau ngajak squad G, ajak Moza itu aja. Tuh, oh, itu bukannya akun Beni tuh? Enggak, beda. Ada oh, ternyata yang... Beni guys, setternya. <laughs> Nanti gue tak gue tak, tak diklip di doang, susah. Gue tak diklip doang, salah salah ini gitu loh, salah tangkap gitu loh. Karena lah. namanya beneran Moza Double Z. Moza Double Z. Oh guys, ternyata impostornya Beni Moza guys. <laughs> Gak ada itu Bang Benny lo ini dia Benny Moza namanya, gak ada Moza doang. Oh, Nanti aku digoreng-goreng diklip ya kan. Diperjelas ya, Moza. Sama double Z. Diperjelas ya, tuh ya. Bener-bener lu -bener, Bang, Niel. ntar gue diklip. Gak bisa sembarang kalau dari sini Bang, diklip-diklip soalnya. Udah di uploader, iya, poster pula. -upload. Iya, wow. Gimana waw ya? Tuh, dia udah muncul. Mana? Mana? Itu muncul. Udah muncul kamu mana? Itu badut. Oh badut, itu tuh oh, udah muncul gua dia di komen gue bang Del badut katanya, ngolor-ngolornya. Jadi temen aja kayak gitu. Iya gue gue jadi temen cuman admin gue pada sensi sama dia di ban-banin mulu. Bukan dia tidur ya, Beni ya? Kok udah bisa komen aja dia? Beda beda dong, bukan Beni yang itu dong. Dia Benny Dolo dia ternyata pelatih bola dulu. Eh Benny Dolo tuh pelatih bola bukan ya? Iya bola. Bola kan Benny Dolo kan ya. Playa kelima Mika ngapain enggak, belum bisa jawab aku. itu sama kalau krim bang oh dia di gua juga ada laus krim tapi di gua kepancingnya banyak yang kepancing oh banyak kayak ke trigger iya dia karena dia pakai jaring bukan pakai pancing uh. <laughs> Jadi gua, uh. <laughs> ini <gua>. rame, ya <laughs> itu di kiri siapa pin di kiri ini cuk apa ibu suku-ibu suku total pin berapa lama lu main pubg mobile? setahun Lupa. setengah lebih lah bang Nell di lagi kan? itu di band di band berapa tuh? setahun gak itu? 8.000 jam tuh? Lama ada batagor, iya batagor juga sopan anjir gue dari setahun 9 bulan 8 bulan kayaknya bang Nell gue main pubg mobile udah oh, 2020 kan awal ya? kan 2020 awal kita kasih hmm. maret, februari gitu gak sih kita februari hmm. lah main mungkin februari, januari, desember, november ya iya satu tahun 9 bulan Hmm. ada nggak dari kalian guys yang mainnya lebih lambat dari Alpin, tapi masih rebutan bot <laughs> <laughs> dulu aku rebutan bot tau awal-awal main dikasih bot malaku yuk, dikasih bot dulu awal-awal main Ayo, tapi do, berarti, duluan, In, berarti duluan si itu kan si duluan si itu main kan itu siapa yang mana yang apa namanya kalau di Harry Potter yang nggak boleh sebut namanya Oh ya luan dia luan dia dia soalnya dari kita masih turnamen ini dia udah main jadi turnamen terakhir dia tuh apa sih namanya dia kan udah main ini kan apa DGL dia udah main udah jadi dia tuh waktu tuh udah main udah main tdm mobile jadi ini turnamen di nih, Bang di mall tdm-nya dia di mobile eh kita kita udah ketemu di waktu itu iya awal ketemu kita di TA nggak sih PMCC nggak sih yang PMCC. si Jake si juara tuh kan itu aja belum main PUBG nggak sih Mandal belum memang ya, tapi habis kan itu yang... Senayan juga kan DGL ya, ya DGL Senayan nah itu kan itu baru baru main PUBG nggak sih aku tuh iya ribet banget tuh ngambil ini doang apa ya. air dryer mm -mm. <laughs>